Hewan langka di Indonesia terancam punah karena habitat yang berkurang hingga perburuan. Sejumlah kementerian di Indonesia hingga berbagai lembaga internasional mencoba melindungi hewan-hewan endemik Indonesia ini dari kepunahan. Menurut daftar sejumlah hewan langka Indonesia yang dilindungi oleh dunia internasional dengan status critically endangered, yaitu hewan-hewan yang makin rentan dengan kepunahan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Penampakan harimau Sumatera terekam kamera warga. Lokasi di sekitar Kota Subulussalam Aceh Selatan. Harimau diduga merupakan hewan yang sama yang berkeliaran di perkebunan. Munculnya harimau di daerah itu membuat warga takut ke Agar harimau menjauh, petugas pun menyalakan petasan. Ada juga kasus kematian tiga harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae di Gampong Lebuboh, Kecamatan Mekak, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, pada Agustus lalu menjadi duka dunia konservasi. Kematian harimau disebabkan karena terkena jerat. Harimau Sumatera sudah masuk dalam daftar Merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN sebagai satwa yang hampir punah. Jumlahnya diprediksi tinggal 40 ekor tersebar di Pulau Sumatera. Terus berkurangnya luas habitat karena aktivitas deforestasi menjadi ancaman kepunahan Harimau Sumatera. Belum lagi jumlah perburuan yang masih masif terjadi. Bagian-bagian tubuh harimau kerap dijual. Meskipun sudah banyak kasus yang terungkap, para pelakunya tidak jerah. Sejak lahir hingga berusia 2 tahun, harimau akan hidup bersama induknya. Namun saat berusia satu tahun, harimau sudah menjadi pemburu mangsa yang andal. Harimau adalah spesies yang soliter, dia kerap berburu mangsa pada malam hari. Biasanya harimau memangsa babi hutan, rusa hingga sapi. Harimau dewasa saat berburu bisa memangsa 40 kg daging dalam sekali waktu. Biasanya si belang akan makan lagi setelah 1-2 minggu. Satwa dari spesies kucing biasanya tidak suka dengan air. Namun tidak dengan kucing besar ini, harimau Sumatera dikenal sebagai perenang yang andal. Dia juga bisa berburu ikan. Kemampuan renang ini juga didukung dengan selaput-selaput yang terdapat di jarinya. Di sejumlah daerah di Sumatera, harimau bahkan dikeramatkan. Khususnya pada masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan. Kearifan lokal juga menjadi salah satu upaya konservasi. Harimau juga memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di Sumatera Barat, masyarakat setempat menyebutnya Inyak Balang. Di Aceh, masyarakat menyebutnya Rimuek. Di Kebudayaan Batak, masyarakat menyebutnya sebagai Babiat Sitelpa. Ada juga yang menyebutnya Opung Babiat.